Udah lumayan ya, lumayan besar ini. Mantaplah Ini mancing ya. Oh ternyata ada yang hutan guys, di situ. Oh, terbang guys. Kita mancing di sini ya. Oh, ada yang hutan di sini. Tuh. Oh. Kita mancing di lokasi mancing plus ya. Ternyata ada yang hutan di sini. Support kita park <coughs> kita kita mancing ini ketinggian sekitar 20 meter kita mau turun enggak ada jalan turun guys di sini kita cukup mancing dari sini mudah-mudahan di lokasi mancing ini pas baru ini kita akan dapatkan strike-strike ya ya kita terus ya penanti okay, ya Guys, strike kedua guys, lumayan, lumayan besar plusnya, plus loreng ya, ya di atas jembatan kita mancing nih, mancingnya mantap, ikan juga mantap, setelah berapa kali jatuh, lepas, jatuh lepas, airnya ini sudah lumayan ya, lumayan besar ini, mantap lah, Memang ada plusnya ya, tapi kecil tapi ini menandakan bahwa datang menghadap plus ya luar biasa nih strike ya tadi kita sempat putus lambat mengangkat yang di bawah tadi ya kita potong dulu ya biar gak rusak kancing kita